Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar Yang sekarang lagi-lagi mau -lagi main gitar Kenapa? Karena sekarang gue mau main Minecraft lagi ya Mungkin ini akan menjadi terakhir Episode terakhir dari Minecraft Survival Story dari Wirman ya Kemarin tuh kita udah nyalahin Ender Dragon Sekarang kita akan mencari City. Apa tuh City? Kota yang ada di di Anjir suara <laughs> Ngomongin di end ada suara ini anjir enderman Jadi banyak yang bilang kalau misalnya Oke okay, Minecraft tuh sudah tamat ya waktu mengalahkan Ender Dragon Tidak ya sementara tidak ada tamatnya Bahkan ceritanya masih bisa dilanjutin yaitu Ender Dragon itu tempat tinggalnya ternyata nggak cuma segitu doang nggak cuma pulau terpencil doang tapi Ternyata di luarnya, kalau kalian lihat peta itu nanti ada, itu tuh ada kota yang tersembunyi di DM. Kita akan menemukannya dan kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kita akan mendapatkan Elytra, wing of Elytra, atau sayap supaya kita bisa terbang di dunia Minecraft seperti ini terbang itu sangat-sangat enak ya. Bayangin tuh terbang ke sebelah sana nih. By the way, gue sekarang lagi di biome yang banyak esnya anjir. Itu semua es tuh. Ya, ini es nih. Masuk yumi langka kalau nggak salah. Oke sekarang gue akan langsung masuk aja ke bagian dimana terdapat end portal yang kemarin kita datengin. Di sini persiapannya adalah kita pakai box tuh banyak banyak box lagi apa ya blok lah, Blok banyak yang supaya kita pakai nanti sebagai jembatan. Karena di end itu tempatnya terbang semua guys ya. Kalau nggak ada jembatan yang kita buat ya kita nggak bisa kemana-mana. Terus ender pro supaya nanti pas lagi masuk bullshit. Oh Pas lagi masuk di end dari kota yang ke... Ups saya, saya bentar Oke okay, selesai Nah kita sekarang bawa enterpol supaya nanti kita bisa teleport Teleport ke portal yang ada di end Supaya nanti kita keluar dari pulau yang di tengah anjing Rame juga Same banget anjing Oke guys kita sudah sampai ke tempat ender portalnya Sekarang kita akan masuk ke D.N. lagi Waduh Ya ini adalah tempat waktu terakhir kali kita I'm so sorry, I'm so sorry misi numpang lewat Nah ini adalah tra, woh, <laughs> Banyak banget enderman anjir. Ini adalah tempat terakhir kali kita melawan ender dragon ya Semakin banyak kayaknya anjir Gue lihat-lihat nih Ender Endermennya, jangan sampai melihat matanya ya karena kalau melihat matanya artinya lu nyari masalah sama dia ribut lu sama dia nanti fix. Nah di pertemuan terakhir ya kita waktu di episode sebelumnya gue udah bikinin tangga. Sebenernya ini juga sangat-sangat tidak safe ya, tidak sangat, sangat tidak aman ini sebenernya. Cuman ya udah kita akan berhati-hati di sini. Aish, aso aso benar-benar nggak aman anjing sekarang adalah saatnya kita menuju ke portal. Ini adalah portal untuk ke sebelah sana, tuh. Ini adalah pulau yang ada di DN di tengah, gitu ya. Kita akan menuju ke pulau bagian luar yang tidak terlihat. Oke, okay guys, jadi gue sebenarnya tadi ada kesalahan teknis, tidak terekam ya. Tapi setelah portal tadi, gue masukin error per ke sini, terus muncul eh, apa namanya, terus muncul achievement. Kalau gue udah ke sini ya, gitu. terus gue langsung pasang ini buat turun ke bawah terus pasang obor menuju ke sebelah sana, tapi gue mati anjing, jadi makanya lu lihat tuh XP gue tuh ya jadi berapa anjing dari 69 emang gila, udah terlalu gila, tuh ini apa-apa sih gue XP juga nggak udah nggak terlalu gimana banget sih, belum terlalu butuh lah kasana. Ini mah bisa dicari lagi, tapi ini nih repotnya nih, ya kalau jatuh uh untung gue dapet nih, nih tadi gue sempet mati nih, ah bangsat, ada lagi nggak ya, oh, ini batu, oke siap. Nah, harusnya sih sudah tidak ada lagi, ya. Sih, gue juga kita sudah mencapai ke outer world dari The End outer island. Jadi, kita tidak berada di tengah-tengah, tapi di pinggir-pinggir DM. -pinggir di sini kita lihat juga, tuh, ada pohon-pohon yang aneh. Ini, misalnya, kalau gue hancurin, kalian bisa lihat, tuh, uh, cepet banget. Dan ini mendapat chorus fruit yang gue juga nggak tahu itu gunanya buat apa. Selain mungkin mewarnai doang, kali ya. Saya tadi gue udah sempet nih bikin jembatan anjing di sini. Aduh, untung gue gak seru-seru banget di sini bagian aja nggak kerekam sih. Gak apa-apa sih, loh. Sebelah situ ada portal lagi, dong Lu lihat tuh sebelah sana. Gue gak tau maksudnya apa. Coba nanti kita tes ya, buat yang takut tinggi, tenang aja. Tangan kalian berkeringat, iya tidak apa-apa. Namanya -apa. juga game Minecraft ya, kapan saja bisa jatuh, supaya tidak jatuh. Tekan shift kalian kuat-kuat kalau perlu, ampe bolong ya, Sampai gak bisa dipakai lagi tuh shiftnya. Jadi lu jalan tuh jongkok terus, tapi lu gak akan jatuh ke... Oke kita sudah sampai ya. Kalau gini gue tandain dulu sedikit. Hati-hati jangan sampai melihat Enderman Di sini mungkin kita bisa pakai portal untuk lebih jauh lagi ke daerah nggak tahu apa gitu ya sebelah sana mungkin. Cuman gue mau ngelihat dulu. Gue akan ngelihat mungkin ada di end. <coughs> mungkin ada N ship di sekitar sini kita tidak tahu ya. Gak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Ini pun jauh. Mungkin gue akan pakai portalnya. Coba kita tes dulu What the hell ini balik lagi ke tempat ini dong anjing Ini kan tempat kita pertama Wah gila Oke oke oke ini gua akan skip supaya nanti balik lagi ke tempat sana Aduh gila dikerjain nanya yang, eh, mau portal Mungkin semua portal yang di sebelah sana akan nyambungnya tuh ke main island kali ya yang di tengah Jadi kita nggak perlu lagi pasang portal-portal itu lagi gitu loh kalau mau pulang aja, setelah dapat endship baru, dapat tuh pake portal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. garik. Wah, apa yang terjadi, Bung? Error dong, gue gak bisa ke portal sebelah sana. Apa coba? Mau gua harus gelut dulu, nih. Main temen, ayo dah, lo jadi enderman yang baik dong, please. Drop enderpearl Enggak drop kan Lulusin ya Ada, ada enderpearl gak anjing? Enggak ada juga woi lu ada enderpearl gak? Eh Wah Dua orang Oh ada satu hmm. Hmm. Jangan mati Jangan mati Oh Gila, setengah anjing! Udah nih, gue udah juga jarang ada makanan. Ini bisa makan gak sih? Deng, kalau dimakan tele, untung gue gak jatuh. Oke, okay, udah sampai. Coba bentar, gue iseng banget ya. Harusnya sih gak jatuh ya? Wah wah wah, wah, wah, wah, wah, wah, kok nyerang gue? Gila, kenapa nyerang? Wah, anjing Kalau ada yang nanya, sekarang berisik banget Kenapa? Karena lihat gue lagi mancing banyak Enderman Supaya gue dapetin Ender Pearl ya Ini adalah base Anjing, berisik banget ntar ya, anjing Ini gue buat dapetin Ender Pearl nih Ini bekas waktu gue pakai lawan Ender Dragon Modalnya Iron Sword doang nih Bener-bener survival berisik banget sumpah Gak mati-mati oh, Dari sebanyak itu cuma 8 anjir cuma 8 enter Pearl dong XP-nya sih banyak langsung Cuman gimana, gimana ya Pelit banget Ender Pearl lah eh, kali ini gue akan masuk lagi ya Barang-barang gue jatuh di Outer Island semua anjir Susah Ye sih. Ah. Suka gitu anjing tadi. Waduh, iya iya iya iya iya iya iya. Coba ke bawah. Ah. By the way di sini sebenarnya bisa pakai peta juga ya kalau kalian mau lihat. Tapi harus dipakai dulu di tangan kanan. Coba Aku mau coba pakai di peta. Anjas. Bisa buat dipetayain ya? Ini ya Walaupun sebenarnya gak terlalu guna sih. Ini gue juga tadi dapat peta juga di dungeon anjing. Waduh, gue gak ada makanan, gue cuma ada blok, dan gue belum menemukan enzim sama sekali karena gue baru banget deket banget ya, belum kemana-mana anjing. Coba bentar aku ah, coba makanannya. Wih, dapat sih buat tambah health, cuman tele, tele nya itu ya. Selama gak tele ke jatuh sih, nggak apa-apa ya. Telenya ke nggak tahu tuh berdiri gitu di tengah-tengah yang bawahnya nggak ada anjing kelar gue coba tipis cuman harusnya sih nggak gitu ya tuh buat balik artinya kalau gitu gue akan ke pulau yang di sebelah sana anjing jauh juga ya cukup nggak ya kita coba ya. panjang banget itu gue nggak tahu hampir habisin blok-blok gue anjir dan masih belum nemu endship atau apa oh ya gue harus nandain lupa ambil nunduk ke bawah anjing gara-gara ada enderman eight hours later <tose> uh. <tose> finally anjing anjing itu NCT guys, sumpah lo nggak tahu gue udah main berapa lama ini anjing Cuma buat nemuin NCT bangsat, bangsat Tuh, ini baru NCT Belum shape. coba kita cek dulu ya Mungkin di dekat sini juga ada shape. Wah serius-serius-serius yuk, yuk bisa yuk anjing Sampai mati di sini sih gua nangis anjing Aduh gue nggak ada panah lagi Nanti ada yang nyeselin Nah ini nih No no No no no no no no no no, no, no, no. Wah, belok dong. Kalau kena itu kena damage juga. Kalau nggak salah terbang juga nih. Terus kalau terbang ya jatuhnya. Wah, uh, uh, uh, uh, uh, uh. terbang sih. Cuman kalau misalnya jatuh gimana nih? Oh, selamat kalau pakai ini. Mantap. nggak terlalu nyusahin juga sih sebenarnya. Cuma bikin terbang aja. Selama lu bisa nahan lu nggak terbang sampai tinggi banget sih. Nah, masalah tuh Anjing, kalinya langsung ke bawah lagi. Tangga, wah goblok. Mahkotkan. Seperti gua pasang ini aja. Wah wah wah wah, wah. terbang mulu dong gua. Ah, gua harus nahan terbang gua uh, keluar lagi gua anjing, waktu gitu gua terbang aja terus anjing, terus gua bolongin di sini, gua nggak tahu itu berapa lama buffnya Nah, mereka saling sesama nembak kanji Wah ngerti lagi Dede Diamond Sharpness Mending 3 boleh juga. Frost Walker Protection wah lumayan. Oh wah wah. Gua harus ke bawah. Lagi tele ke bawah lagi. Oke okay. oke okay, gak ada papaan apa dan gue juga tidak bisa melihat ada Endship di sekitar sini. Okay, gue akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Endship karena eliteranya tuh ada di Endship ya bukan di End a later Ya guys, ini udah berpuluh-puluh jam gua nggak tahu aja. sih. Alhamdulillah cuman ini baru an another city. Cuman kayaknya gede deh harusnya ada <tuh> Saat nemu tuh mau nangis rasanya aja. Bukan senang. Akhirnya guys kita sudah menemukan NCT yang di dekatnya ada Nship di mana di sini ada RL. wah wes wah iya siap siap siap sabar sabar boy gue lagi ngomong anjing oh nah no. jangan mati please di sini jangan mati please please kalau gue mati gue ulang lagi uh oh. nyaris saat ini bermenanjing gue ambil ambilin dulu buat makan tadi ya. saat kita menginvasi NCT dan kita akan menginvasi Nship Gue mau langsung kein aja gak pake lama Ah tidak uh. Nah pintu masuknya anjing uh. Wah pintu masuknya ketutup dong Bodo amat Hayah hayah Edisipnya gimana ya? Wah, anjing-anjing! Ah, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, anjing tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, bawa tidak, makanan tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, oke nice nice, nice. Let's go. Uh, uh, uh, tidak ada, tidak ada Oke Sini gua akan ambil beberapa bagian, sorry banget nih Mohon buat jadi jembatan uh Tegang Gue harus ambil-ambilin ini dulu, gue belum ambil Supaya buat jadi jembatan lah minimal ya, Gue gak mau mati lagi anjing, itu gue tadi tuh mati Dan gue harus nyari lagi Gue harus jalan jauh lagi anjing, gak ya, mau gak mau ya, Ini terakam tuh papa tahu gue cukup apa enggak gue pakai semua yang bisa dijadi jembatan anjing <tuh> jangan sampai kena please kalau gue kalau makan gue harus ke bawah lagi anjing makanan gue bikin teleport wah terlalu gila nggak so, apa apa deh kalau udah deket juga nggak apa apa sini kena kena ayo sini loh, anjing. <tuh> oh, oh, oh. sini dong please please turun sini please please mas nice. uh, uh uh uh ah masuk akhiran Jake uh ah tenang dulu istirahat dulu istirahat dulu oh oh wah dijaga juga ya anjing sore nih gue cuma ada cuma ada pick anjing gue pukulin lo pakai pickaxe mampus Akhirnya guys ya, ini official Sekarang kita telah mendapatkan Elytra Sabar, kita ambil-ambil yang lain, lain dulu Boom uh. This is the time Oh, oh Terbangnya gimana ya? Coba bentar Eh, gue nggak bisa terbang pakai Elytra. Bentar. Gimana sih terbang pakai Elytra anjing? Oke, guys, kita telah mendapatkan Wing of Kalau begitu kita harus mencari jalan pulang ya karena gue mau langsung coba tapi gua mau coba di sini anjing. Let's go, let's go. Oke, sekarang kita sekarang menuju jalan pulang dan kita akan mencoba langsung Elytra-nya. Huuy! Huuy! Ah! Gila, gila, gila Gue sedikit ngeglide, ngeglide gitu ya Cuman loncat anjing Ya sabar kali Iya, belum belum Gue belum mau nyoba Aku tenang aja Pulang cepet Yuk pulang cepet Anjing Kita kembali ke portal yang waktu itu Kita lawan Ender Dragon guys Dan langsung balik lagi ke tempat Wuh berapa kali mati gue udah gue kumpulin ini dulu udah anjing naruh-naruh barang dulu ya sebentar ya oke sekarang kita akan menuju ke tempat yang agak tinggi supaya kita akan langsung coba eliteranya ya guys ya sebentar sebentar sebentar wah gila di guys this is it naruh masa nggak bisa masa jatuh gue coba ah oh! ah kenapa hovering ah cuman oke okay. oke okay. belum bisa yang gimana banget nih kayaknya nih harus pakai ini deh apa namanya gue pernah ngeliat kayaknya pernah pakai roket roket roket gitu anjing biar ngebus lagi ke atas sepertinya ya tapi ya wah udah ngebantu lah ini anjing uh oh. <laughs> udah gitu doang anjing gue harus pakai pakai petasan baru bisa terbang lagi ngebus ke atas dan terbang terus-terusan. Oke, siap. Cuman gue belum punya, ya. Jadi, tapi ya literanya pun udah punya juga udah lumayan. Ah, Alhamdulillah, akhirnya dapet juga. Woi, kura-kura. Gila, dia kura-kuranya masih ada di situ terus-terusan. Coba gua, gua akan coba sekali lagi terakhir nih. Terbang. Woo! Oke okay guys, jadi ini semuanya udah Minecraft Survival Story gua Nanti mungkin akan gua lanjutin dengan cerita yang berbeda atau enggak gua nggak tahu. Tapi terima kasih yang sudah menonton selama ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Wirman, Keep Walking Heading. Coba dulu, Peace Out, Exclaim Forever. Jangan lupa untuk beli IG sk 9 official langsung aja dicek IG-nya. Terima kasih.